Cuitengan padangaran aku. Oke. Nah, iki lho. Padang to. Awak cereni sate. Aku tak gawe lima bentuk kuntise, era. Dasar dasar pun hmm. gampang, lho hmm. to. Heeh. Hmm. Hmm. Eh, miru. Se, ngono lung ya kena ini kena. Lu tecedake ya, ben to. Misun. Hmm. Gua pariku kan iso nyuting ini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 saya kali ini akan memberikan bagaimana cara, bagaimana saya akan memberikan bentuk kunci C dasar untuk lima dasar bentuk kunci C. Yang tentu untuk apa itu pemain gitar atau yang mau belajar gitar dasar kunci C. Kunci C itu kita harus paham. 5 bentuk kunci C karena saya akan mengajarkan kunci dasar untuk kunci C kita mulai dari bentuk pertama ini bentuk pertama sini sini masih sini. Oke, sini. ini bentuk pertama ini ini ini ada ada do Mi dan Sol Nah ini dan dipukul Jari telunjuk di kunci Di senar 2 1 Jari tengah di fret 2 senar 4 Dan jari 3 di fret 5 Senar 5 fret 3 Nah bisa mengejarkan bentuk ya bentuk kunci ya kunci kunci saya yang kedua nih yang kedua yang kedua ini bentuknya begini nah ini jari jari pertama lurus jari kedua di fret lima jari ke tiga dan ke empat di fret lima. Nah, ini bentuk kedua. Sekarang bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga kita ini kan bentuk kedua. Bentuk ketiga ini sama. Ini jari ke satu kita luruskan di fret kelima. Ini lurus di sini fret lima dan dari duanya di fret 7 sinar 5 dan jari 3 di fret 6 fret 8 sinar 6 dan jari keempat di fret jari jari di fret, 1, eh, fret 8 sinar 1. Nih. Ini bentuk ke-3. Setelah itu nih setelah itu bentuk keempat Bentuk keempat dari kunci C Dasar adalah di sini Jari telunjuk Kita luruskan Di fret 8 Dan jari kedua Di sinar 3 fret 9 Jari Jari kedua Di fret Sinar 3 fret 9 Dan jari ketiga Di fret 10 sinar 4 dan dari keempat juga di fret 10 sinar 5 ini bentuknya begini saya tidak mengajarkan pukulan streaming saya cuma mengajarkan bentuk kuncinya streamingnya ini tidak ini bentuk kuncinya ini Nih. setelah itu kita bentuk ke Sat, satu, dua, tiga, kelima ya, kita bentuk kelima itu di sini, ini, jadi telunjuk kita di Fret kita hitung, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, kita jeda sepuluh, ini di, di sini, lurus sampai sinar empat, dan jari tiga di Fret dua belas. Jari keempat di fret 13 Dan jari kedua di fret 12 Ini bentuknya Ini bentuk dari kunci C Satu, dua, tiga, empat, dan lima Nih. Satu, dua, tiga, empat, dan lima Hmm? Hmm. semoga bentuk kunci C ini bermanfaat untuk semua yang mau belajar gitar ini khususnya untuk pemula untuk kunci dasar C biar semuanya menjadi paham Kunci C itu dimana? Apa bentuk kunci C itu? Ada berapa bentuk? Saya cuma bisa memberikan lima bentuk kunci C. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung channel Sandi dan biar lebih berkembang. Terima kasih Terima kasih terima kasih wassalam